yang mau dapat info ayo langsung kali 12 ya dua kali itu auto super bakong lagi ya kawan-kawannya halo halo baraya wayang siapa kabar semua Joni Di channel tercinta kita, wayang jackpot seperti biasa memang Joni akan menemani hari-hari kalian dengan memberikan pola-pola slot gacor hari ini. Oke, okay. <tuh> oke, okay, di sini kita udah masuk di dalam gamenya seperti biasa. Main Kakek Jahannam, Kakek ya. Memang jadi bawa modal gocap ini main di bed 400 ya DC di onin biasa spin turbo 10. Oke langsung. Udah banyak pecahannya ini ya. Uduh. Me me me me. Uduh. Ya langsung spin cepatnya 10 juga ya kawan-kawan DC-nya masih on. Oke. Double chance-nya masih on. Kita lihat apakah bakau oke okay, ya? Oh, lo lo lo oh, mana? Oh, aduh, si kakek jahanam seperti biasa ya. Kalau pecahnya banyak ngomong, oke, dasar bagong ya. Kakek bagong, aduh, aduh, aduh, oke. Jauh, boleh jadi, iya, biru juga boleh jadi. Oke, okay, cawannya. Hanya juga hidup kadang di PHP Ini ya kawan-kawan ya He, Tapi kita tetap semangat ya Harus putus asa Oke okay. oh, Dalam menjalani melawan si kakek di pagi ini Di hari ini oke okay. Siap di siang ini hmm. Ini mamang joni ini Main sekitar jam 12-an ya kawan-kawan 12 mau 11 subit Ini ya Siang lah ya Mamang joni mainnya selalu siang buat kalian main. Aduh siap oh, ya, kok Ini Jadi makanya harus dibagi ya. Oh banyak pecahnya. Aki boleh diurut. Aingan, aingan, aingan. Bagus minta oti langsung berantai pecah. Oke langsung gas kelas Oh ini ken? Kuma mang Joni mah. Ojo sien, ojo wedi. Bang, aduh. aduh. aduh. aduh. aduh bagong sia. oke kuning kena itu kali empat kali lima sudah ada aduh ultinya udah bagus tapi pecahannya nggak ada ya kaldu kalpat lewat saja oke ini digedik di ultima enak aki oke mana ulti kaldu cantik boleh oke kaldu jeng kali lima oke lumayan auto ya sempak pertama kita di hari ini kawan-kawan pihelanya uh, uh, uh. aduh usia oke hijau kalau ada ada kelanjutannya ya kawan-kawan ya aduh wow, oke kalau kena uh, uh. juga boleh ikut mantap hijaunya juga boleh ikut tidak mau tapi digedik di ulti kali 12 mantap jiwa ya Aduh, lumayan, lumayan, lumayan. Ayo, udah 30 puluh nih. Ini, ini, tapi sisa 3 Oke, buku oh, oh, oh, oh. ijo ungu boleh jadi cincin. Oke, cincin boleh ikut. Jadi juga ultinya, eh, okay, ulti mana ulti? oke okay, kali tiga ya. Itu cawan catur lagi malah dikasih kaldu Aduh si Akimat ah, terbalik kecil ke Ecek. ya. Aduh, tapi saya pakai kewangnya kawan-kawan. Enggak apa-apa ya. Bukti Bukti kakek Kaldu cantiknya mana kakek Aduh Malang Joni Aduh nggak dikasih bukti kaldu cantiknya dari si kakek ya Aduh Terakhir ansia Oke kaktinya dapat kali Gak dikasih lagi kaldu Oke mantap jiwa Merah boleh Oke kuning juga ikut pecah boleh Oke cawan satu lagi boleh Oke apalagi cincin Cincin cincin tidak ada lagi ya kawan-kawan enggak -kawan, apa, apa yang penting sempak uh. Oke 182 dari 40.000 cuan ya kawan-kawan profit Oke naik bed momong joni langsung spin turbo biasa lagi 10 Amin. itu kalau tim nomor joni main oke cincin kuning boleh jadi juga alas ya oke kali tiga kali delapan kena mana lagi yang pecah tidak ada ya hanya PHP tapi enggak apa-apa olah la satu lagi itu sekitarnya ini bagus kayaknya Coba kita beli ya Baikin di 80.000 ya coba ya lihat ya dapat apa ya tadi dulu hmm, bisa lagi, jadi apa kokong-gong Gak ada lagi. Ungu kuning lebih punya satu sama kuningnya bukan Oke. Oke. Oke mana ultinya atuh Atuh ultinya mana? <tuh>. Ya si anjing kaki jaran nah, nama Oh, oke kalau dapat itu biru cincin juga boleh malah dikasih ulti lagi kali dua karet ainya ainya, aduh, hmm uh, siap, tost mang Joni ini mah tost manten coy coy, aduh siap kemanapai wais kaki jahar mau ti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 mana mana mana atuh kakek atuh aingat. Aduh Ainga Aduh Ainga Aduh Ainga si kakek langsung kita baikkan aja lah ya e -e, kawan-kawan Oke okay. wak mai didi yang ngempuh ini dikasih jongen Biru boleh Oke okay. Aduh gak ada lagi Kali-kali aja kita dapat Asa, ya. biru. Lagi biru ya. cawan. Okay. lagi Cawan Cawan hijau Oke kalau punya dampak Apalagi ini yeah. uh, Oke okay. Bias Cawan Kemana ada anji Kau oh. gak ada Si anji Bang cao oh, Aingan hmm. Membagongan ini hmm. Ulti kakek mantap jiwa dikasih oti Oke yang pasirnya juga kena malah diulti kali dua aduh tapi kena oke okay. oh, oh. lumayan lumayan ya lumayan sempak aku lagi wow. aduh siap boy oke siap alas siap ada oh, la, pasang lagi? Oke, oh. uh. Ultina kemanaman nih? Hala, hala, hala. Oke okay, kali dua kali delapan ya, boleh boleh boleh lah, boleh lah, boleh boleh boleh. boleh. dikasih cuan tipis-tipis aja ini ya biru boleh? Oke, ulti juga boleh Enggak dikasih telat ya Aduh, cuman cepat doang ya Ini kopisnya ya Langsung kita naik bet lagi Tuh, bos 10 Oke Oke Oke Oke Yang nanya, Mamang Joni main Biasa Mama ngejoni Mama ini posin 168 iya info juga buat kalian ya komunitas momen Joni ini lagi ngadain itu mingguan nah, ayo yeah. yang mau ikutan join di komunitas Mama Joni langsung aja masuk nanti Mama Joni tak linknya ya di yeah. Macar linknya di kolom komentar ya kawan-kawan Mbak -kawan ya, ya Aduh sia Aduh sia Allah uh, kebablas di mamang Joni ngomong waye iya Aduh sia alah sia bablas uh, uh, bener bablas Aik Aik Aik hmm. Aduh Oke okay lah ini mah kita all in aja lah ini aja lah ya oh, bablas mamang Joni tadi ngomong waye sih nggak coblak waye lah kemana nggak coblak lagi ngomong Joni masa jelasnya Oke, okay. mana lagi nggak ada ya. Aduh, oke. Okay. Hantam, oke. Okay. Kalti, kalti, cantik aja. Oh, oh. kuning ya, biru. Oke okay. hijau biru. Jadi cawan boleh. Cawannya satu lagi. Oke okay. ungu dulu. Cawan boleh. Tidak ada anjing goblas, goblas sih, oke okay, kamu dapat leles si. memang Jonny iya mulungkat aduh iya boy cuman kali lima ya Allah jadi hati atuh wei Oke okay, ungu kuning alah malah di oke okay. cincin jadi oke okay, ungu juga jadi. Oke, merah lagi biru satu lagi. Boleh dapat tidak? Ada dilihat, kasih lagi. Aduh, aingku maillu. Mega aja ya, mega mega. empat tidak ada. Oke, biru hijau boleh diulti kali dua aja. Hahaha, lucu anjing. Aki sia goblay. ala ala apa mana mending ulti nasi aki? Daytos to day, to day. Oke okay, kali tiga Oke okay, Ungu uh, apalagi kuning ya jam pasirnya kena oke okay, oke okay. merah oke okay. mahkota juga boleh kita nggak ada tapi lumayan langsung I mahallah Malaysia Boy jadi, ungkap dedikasi jadi modal sepe lagi, ya, masih kakek buat nafas ya. Mau tutup, tutup si kakek lagi ya. Oke, kita, ini dulu lah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kuningnya juga jadi tidak mau tapi udah ya udah udah udah udah udah sempak langsung ya mahkota pecah mah auto hmm sia Allah sia oke kuning jadi cawan boleh jadi juga oke mantap dikasih cawannya juga apalagi enggak ada lagi ya kaldu-kaldu cantik aja menemani kita pada hari ini malah Cawa. iya cincin satu lagi di ulti kali 10 kali 8 kali dua ya dubayu super tepagung oke oh. okay. kosong oh, oh, oke okay. kali lima olah oh, olah olah cawat Cawa sama hijau Gak ada kelanjutannya lagi, tapi langsung kali 24 puluh ya, super bagong lagi. Lumayun lumayun lumayun Oke, oke, oke. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ini mah bisa Yuk, aku, aku, aku, aku, aku, aku. lagi Oke jam pasti juga kena Oke diulti kaldu cantik kali cantik Bumnya juga bisa Oke biar lagi kena jangan pas aja eh, pasti kawan Naik lagi Tidak jadi Tunggap Kita naikin-naikin empat delapan puluh Maya pecahannya kurang ya malah totos kita ini Oke okay, ini mantap sekali bangku jiwa aduh enak mana bukinya Kakek lama -lama ini, aduh gak mau dibuktikan masih pakai jahannam ya Ngetan Hmm Aida Oke Allah Allah Allah Allah Oke nih mah kita all in ya Oke Oke Oke, ya. guys, putaran ini memang Joni All In Keen. si aki ya, ya. gue kaget. mamang Joni lihat kayak gini, mah, enggak di All In Keen, mah. Ya, langsung lihat. Ya. Joni di All In Keen, gas, kursi, ya. Oke, lihat tempat apa itu, ya. Cus, dunyun. oke. Kali tiga, langsung dapat. Mana lagi enggak ada aduh Oke okay, lanjut kali tiga lagi Oke okay, kali empatnya kena itu ungu, eh okay, ungu ya gunanya nggak mau satu lagi ya masih ya Oh iya oh, kali dua Oke okay, biru jadi kaldu-kaldu cantik aja menemani kita ya oke nggak apa-apa oke dihidupkan nah, utik kaldu cantik lagi dapat ya aduh kalau kaldu-kaldu dari awal kita kumpulin juga lama-lama jadi gede ya kawan-kawan jadi nggak apa-apa jangan ditolak kalu, kalu kalu cantik dari si Aki oke biru enggak uh, ada lagi yang pecah ya Aduh ya motos Mani so totos Mani oke oke cincin birunya kena juga oke okay, kali lima langsung diulti sama si kakek iya ijo jadi mahkota boleh turun juga enggak dikasih malah dikasih kali tiga ya sayang sekali tapi sempat 700.000 ya dari si kakek jahat ya makasih kakek dewas sempaknya wangi oke cincin jadi ungu boleh, mantap biru juga, auto jadi ini, iya kuning, hijau boleh, Ayah, di ulti kali empat oke, okay, hijaunya jadi lagi, oke oke oke oke oke auto sepak dia lagi dia kawan kawan ya, ulu ulu ulu ulu ulu, ulu. sedap siap, oke okay, masih ada, oke okay, kuning, biru boleh ikut lagi. Mantap, ulti lagi nggak apa-apa Aki nggak mau Oke biru mahkota boleh Alah malah di ulti kaldu Ainga. Tapi nggak apa-apa ya Nice-nice aja ya Kawan-kawan Aduh Siang ngenah ya tehnya Guri nyoy bagi jeng ngopi helak. Ngopi ya Iya Mamang Joni juga ingat lagi ya Di uh, uh, komunitas Mamang Joni Itu lagi ngadain giveaway mingguan Hadiah utamanya HP handphone Hayu Yang mau dapat handphone Hayu Langsung kali 12 ya dua kali itu Auto super bagong lagi ya kawan-kawan ya. Aduh udahan ini mah udahan Udahan udahan kopi dideng kudut garpit sekali ya siang-siang jackpot deh aduh Hai mantap nah, ya, mau ingetin ya buat kalian yang mau ikutan giveaway Mingguan di komunitas memang Joni komunitas KSS hayu adia utamanya handphone nih hayu yang mau ikutan nanti memang Joni taruh deskripsi di bawah ya di kolom komentar ya linknya ya link masuk ya ayo mamang joni tunggu di grup mamang joni heeh. He. gas ya. kawan-kawan semua ya dan jangan lupa kalau mau main mainnya di boss enam 168 aja kawan-kawan oke sekian dari mamang joni ya kawan-kawannya inget pesan mamang joni stay safe stay healthy hee hee dadah